Uy. Bang Ocha bukan, gemetaran dengar suara Ocha dia teriak-teriak bang. Yang winner <laughs> Iya, namanya Enzo bang, coba disapa dong bang. Halo Enzo. Halo aja, halo. Halo gitu. Halo. halo. Enzo jago banget eh, 6 tahun 6 tahun, mau mau coba lawan Bang Ocha sih kawan. Langsung aja 360. Wah, gila skill Bocah 6 tahun. Capek. Gue capek nih main Ini walaupun abang kalah, gue tetap kasih CP mau enggak? CP mau bang, mau bang mau aku mau Eh buat beli battle pass sih 320 CP lah lumayan kan? iyee nah lumayan yeah. yeah. banget yeah, bang Iya, iya bang, eh, siapa nih? apa bang? bang Hui. bang, oca bukan bang? iye yeah, bang, langsung aja An langsung aja ke eh uh, oca desert anaknya yang pertama tahun nge no fans banget nih bang Oh iya gemetaran, gemetaran dengar suara Ocha dia teriak-teriak bang. Yang winner. Iya namanya Enzo bang, coba disapa dong bang. Halo Enzo. Lihat video ini bang. Hadiah terindah dia nih bisa disapa Ocha. Bang Ocha, sapa sekali lagi dong buat Enzo bang Ocha. Halo Enzo, dah. Enzo seneng banget ya, Enzo malu-malu Enzo. Teriak-teriak ya. Bang aja tahu suara Bang Ocha dari tadi. Ini yang mana sih, ini yang mana sih? Ini yang mana namanya? Putra, putra. Oh, Putra. Yang Putra Bang Ocha. Oh, <laughs> nanti dikasih hadiah CP, DM aja Instagram. Ocdz underscore ya. Oke. Okay. Nanti, yang, nanti yang DM-nya Putra apa? I ibunya. Bebas, bebas. Terserah, terserah. Siapa aja? Nanti. Papaahir ya. Iya, yeah, thank you semuanya. J jangan lupa, yeah, jangan lupa yang lain, jangan lupa yang lain minta CP kalau enggak enggak dapat CP-nya ya. Yeah. Iya, <laughs> yeah, enggak dapat oh, CP dari Pak Ocha Enzo. <laughs> Lucu banget. Aku main sniper jago, Bang. Saya kalah. <laughs> iya, Pak Ocha. Kenapa? Enzo jago banget main sniper. Udah 6 tahun nunjukin. 6 tahun jago yeah. main sniper. Mau, mau coba lawan Bang Ocha? Mau dong, mau. Ya, gas ya. kasih Enzo. Iya, Iya, Ayo, gas, Enzo. Yes. Bentar, Bang. Lagi. iya Iya, ya. udah mimi uh, ketenangan Ketenang, Mau berdua lawan satu atau <laughs> satu lawan satu, nih? Ini, ini, ini, ini, ini, ini, pap, ini pap, papanya ya? Ini papanya. Iya, <laughs> Bang. Pap kita <tuk> berdua lawan oseca ya yeah. oke okay? gas gas gas kotor dulu oh ini enzo ya dia bang halo halo halo enzo Enzo nyon mic dulu dong kalau enggak ada suaranya enggak start nih ngomong dulu halo halo sehat semangat halo aja halo gitu makanya tentang suaranya halo gitu. Udah berapa Enzo ini? Cepat kasih ini ya. Aku enggak Umur 6 tahun, Bang. Wah, gila. Udah mau ingin menjadi pro player saja. <laughs> udah seru banget level dia. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Saya terima tantanganmu, Dek. Yuk, let's go. Kerenlah, <laughs> kan asik sekali, Mbro, jam melawan Bapak dan anak. Lucu-lucu-lucu <laughs> sumpah sih. Apa ya? apa ini potret masa depan gue gitu bapak dan <laughs> oke okay, let's see let's see kawan langsung ayo 360 wah gila bapak mana gila oi jago nih bapaknya Oke, okay, kasih, kasih paham ya bros. Hmm. Wah, akhirnya Enzo membunuhku. Keren, keren, keren, keren, keren, keren, keren si bro. bunuh anaknya bapaknya balas dendam cuy kelas sih bro oke kita hitung ya bro ini kan skornya 8 dan 3 ya kalau misalnya kita satu lawan dua tuh nggak pasti yang sendiri yang menang jadi gue hitungnya kali dikali dua ya misalnya tiga berarti skornya sekarang 6 dia One. berarti gua 10 dan mereka 6 sekarang wah gila skill bocah 6 tahun gua gak bisa thinking sih gua 6 tahun, eh sebenernya gua udah main game sih cuman game gua tuh gak ada kayak gini dulu kan ini 6 tahun loh bocah 6 tahun sejago ini, cuy dia udah 12 skornya ya dia udah 12 skornya dia udah 12 cuy dia udah 14 skornya sumpah gue gak habis thinking gue dibantai bocah 6 tahun gue serius, ini gue serius ma bro, ini gue serius mainnya gue ga ngepur nge nih ngeri juga aja kalau kalah oke, okay. dia udah 16 ma bro skornya 16, gue 19 let's see who's gonna be the winner tapi bocil ini movementnya keren loh, serius dia nonton ojek banget kayaknya deh. Wah, tuh heko tuh heko tuh heko. Ya udah dua puluh skor ya, mereka sumpah gua nggak bisa biarin ya. Ih, kelas loh, serius, serius, serius. Kasih tau yang serem-serem. Berarti dia udah 2-2 dan sekarang 24 skornya. Nggak kena dong. Gue mau ganti sniper, gue mau ganti sniper. What the heck, man. what the heck, what the heck man. apa-apa Jauhkan, Bro. ya tat, tat, tat, tat, tat, tat. Wah, ilang dia. Ya ha ha. Gua lagi belajar 360 360 ya gak? kelam lajar ya kan Astagfirullahalazim la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Cape. capek sebagai cape ini main war. Bapak sama anaknya, jagoan anaknya, coy. Bapak sama anaknya jagoan anaknya mabru mabru Wah gila, cukup banget sih Bener guys Tuh, gila gak sih? Sumpah, sumpah Bro keren dah sumpah. S Saksi banget lo mainnya. Cara mainnya bagus bocah ini. Serius cara mainnya bagus bocah ini. Gua seriin, Bro. Kan 20 kali 20 ya. Ya walaupun mereka semua minus gitu sama gua ya. Tapi tetap kita pakai yang aci aja 20 puluh kali dua eh dua puluh kali dua dua puluh kali dua bro serius serius tetep aja gue dibantai gue ngaku dibantai wah jago banget serius jago banget itu jago banget bener bener Keren, Keren. <laughs> itu jago <laughs> apa bapaknya kan jagoan enak <laughs> Iya, itu beneran. Om, itu beneran 6 tahun. Om, enam tahun. Oh, enam tahun. Ya, 10, 10, 10, 10. Ah, keren sih, kelas, kelas, kelas, kelas. bagus deh. Lanjutkan deh. Oke, kamu uh, gak perlu lama-lama, umur 7 tahun, 8 tahun udah bisa kayak pro player. <laughs> pro player, 7, 8 tahun. Iya, lang langsung jadi youtuber aja. Langsung jadi youtuber, nanti menghasilkan ya kan di usia yang sangat dini, tapi tetap sekolah lah. Hehehe iya tapi ya, berkatinnya masih malu-malu oh, iya masih malu-malu tapi skillnya udah bagus loh beneran om aku ngerasain skillnya bagus tadi iya. sempat sempat panik mainnya <laughs> keren keren keren bagus deh bagus bagus bagus udah nih okay. udah ya uh. sudah udahan iya gitu iya yeah. iya yeah. terima yeah. yeah. kasih Iya, ya. ya. ya, makasih juga udah nemenin main. Makasih semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.